Zawa yang luas terbentang mengelilinginya kebun yang subur terhampar menghiasinya Hai kawan Kampung halamanku Kan di hati selalu Bapak yang tercinta